halo semuanya jumpa lagi bersama saya Alparis Masih di video kali ini saya akan membahas tentang telepati dan beberapa hal yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar yang akan saya hubungkan dengan telepati dan juga beberapa contoh yang menarik dan dimana contoh itu saya coba hubungkan dengan telepati teman-teman mungkin saja beberapa hal yang berkaitan dengan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar ini yang membuat telepati teman-teman berhasil atau sebaliknya telepati teman-teman gagal untuk itu saya minta kepada teman-teman semua jangan lupa simak video ini sampai selesai sebelum saya bahas tentang hal ini seperti biasa untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel saya jangan lupa subscribe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 tanpa membuang-buang waktu <laughs> Oke teman-teman Telepati Merupakan bahasa yang kita sampaikan Melalui alam bawah sadar Atau informasi yang akan kita sampaikan kepada seseorang Melalui alam bawah sadar Teman-teman Alam bawah sadar yang ada pada setiap orang Atau pikiran bawah sadar Tentunya sangat unik Dan bahkan sangat istimewa saya yakin teman-teman tidak menyadari bahwa teman-teman sendiri sudah memprogram beberapa hal di pikiran bawah sadar teman-teman yang mana hal itu akan muncul ketika teman-teman berada di situasi tertentu, mungkin situasi sedang berbahaya, menyakitkan, dan sebagainya. Apa yang teman-teman program itu akan muncul untuk melindungi teman-teman semua akan muncul secara spontan bahkan tanpa melalui proses berpikir contohnya seperti begini teman-teman Anda mungkin pernah bercanda bersama teman-teman Anda di mana Anda melempar sepotong tali ke arah teman Anda di saat yang sama Anda mengatakan bahwa apa yang Anda lempar itu adalah ular dan di saat itu pula teman anda pasti eh, secara spontan menghindar dari tali yang teman-teman lempar Karena dia menganggap bahwa itu adalah ular benaran Itu adalah betul-betul ular Dia akan menghindar, bereaksi spontan menghindar dari tali yang anda lempar itu Kenapa demikian? Kenapa dia bisa secara spontan menghindar pada hal yang anda lempar itu sebuah sepotong tali. Jadi begini teman-teman, kenapa teman anda dia menghindar secara spontan tanpa harus berpikir panjang? Karena yang seperti saya katakan sebelumnya, di pikiran bawah sadar teman anda sudah dia program tentang yang berkaitan dengan ular yang berkaitan dengan jenis ular nama ular itu sangat berbahaya bagi dirinya sangat mengancam dirinya kata ular dan bahaya ular dia sudah program di pikiran bawah sadar dia sehingga di situasi itu yang teman-teman lakukan itu bercanda itu apa yang dia program secara spontan muncul dan aktif dan membuat teman anda bereaksi tanpa melalui proses berpikir itu yang saya katakan bahwa ada beberapa hal yang telah kita program di alam bawah sadar kita, sehingga muncul dan membuat kita bereaksi tanpa melalui proses berpikir. Seandainya kalau dia tidak program hal itu di alam bawah sadarnya, maka yang terjadi ada adalah dia akan santai dan dia melihat dia menilai itu bukan ular dan dia tidak akan menghindar seperti itu. Jadi teman-teman, saya coba kaitkan dengan telepati. Saya coba kaitkan dengan telepati. Jadi ketika teman-teman menganggap bahwa telepati adalah sesuatu hal yang sangat mustahil. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Sesuatu hal yang bullshit seperti itu. Apabila teman-teman menganggap seperti itu, maka di saat itu teman-teman program tentang hal itu di pikiran bawah sadar teman-teman Teman-teman di saat itu meyakinkan kepada pikiran bawah sadar teman-teman Bahwa hal itu tidak mungkin terjadi Telepati tidak mungkin terjadi Telepati itu eh, mustahil Dan apabila teman-teman sudah program seperti itu di alam bawah sadar Yang terjadi apa? Ketika teman-teman ingin mencoba telepati Maka Telepati yang teman-teman lakukan tidak akan pernah berhasil dan memang itu benar. Karena teman-teman sudah program di alam bawah sadar teman-teman seperti itu. Jadi intinya ketika teman-teman ingin e, melakukan telepati atau apapun, teman-teman perlu untuk meyakini hal itu. Meskipun kita tahu bahwa telepati ini merupakan sebuah perantara, hanyalah perantara yang menentukan pesan kita sampai kepada seseorang informasi yang kita kirim sampai kepada seseorang dan orang itu menerimanya berhasil atau tidak yang menentukan adalah Tuhan telepati hanyalah perantara meskipun perantara teman-teman ketika ingin mencoba ingin melakukan teman-teman perlu untuk meyakini bahwa hal itu bisa ketika teman-teman tidak yakin berarti teman-teman tidak akan pernah bisa dan memang itu benar tidak akan pernah bisa Contoh yang kedua terkait program pikiran bawah sadar Teman-teman mungkin pernah melihat seseorang yang sedang menangis Seseorang yang sedang menangis tanpa orang itu memberitahu apa masalahnya sama teman-teman Tetapi ketika dengan cara melihat Teman-teman pasti tahu orang itu sedang bersedih, sedang terluka, sedang mengalami masalah, sedang mengharukan, mengharukan ketika dia sedang dapat uang kaget ya kan kalau orang dapat rezeki yang berlimpah dia akan menangis <guruh> mungkin saja seperti itu teman-teman mungkin saja seperti itu jadi kenapa demikian karena teman-teman sendiri sudah program tentang menangis di pikiran bawah sadar teman-teman ketika teman-teman melihat seseorang yang sedang menangis berarti teman-teman sudah tahu bahwa yang berkaitan dengan menangis adalah kesedihan, terluka, kecewa, dan masalah, dan lain sebagainya teman-teman sudah program hal itu di pikiran bawah sadar maka ketika teman-teman melihat seseorang yang sedang menangis secara spontan teman-teman akan tahu tentang kemungkinan apa yang orang itu alami tetapi, ada tetapinya teman-teman kalau hanya sekilas teman-teman melihat, teman-teman hanya cukup tahu orang itu sedang mengalami masalah. Namun ketika teman-teman melihat atau memperhatikan beberapa menit, teman-teman pasti akan mendapat informasi yang masuk dari alam bawah sadar. Teman-teman akan bisa merasakan apa yang orang itu rasakan. Teman-teman akan juga merasa sedih. Beda dengan sekedar melihat sekilas melihat Seolah-olah teman-teman bisa membaca pikiran seseorang Ketika teman-teman mengamati Melihat dia sedang bersedih Dia sedang menangis Teman-teman akan mendapatkan informasi dari alam bawah sadar Seolah-olah alam bawah sadar Menjawab apa yang sedang orang itu rasakan Seperti itu dan di sini, ketika saya kaitkan dengan telepati, teman-teman, ketika contoh ini kita kaitkan dengan telepati, teman-teman, seolah-olah bisa membaca pikiran seseorang karena kenapa? Ketika seseorang menangis, di saat dia menangis, itu dia pasti membayangkan jelas apa masalahnya, apa yang membuatnya menangis ketika dia membayangkan itu dan teman-teman melihat dia menangis teman-teman coba fokus saya yakin teman-teman akan mendapatkan informasi dari apa yang dia pikirkan sehingga teman-teman juga merasakan kesedihan yang sama seperti itu seolah-olah dia melakukan telepati kepada teman-teman tanpa disengaja dia mengirim informasi kepada teman-teman tanpa disengaja seperti itu itu contoh yang kedua Sekarang kita masuk di contoh yang ketiga Kalau contoh yang pertama sama kedua Mungkin teman-teman mengatakan bahwa Karena kita kan mengalami langsung Jadi wajar dong Terhubung <tinyat laboratory> Sekarang kita masuk di contoh yang ketiga Yaitu kita tidak melihat Kita hanya mendengar sebuah cerita Teman-teman, banyak orang belum pernah bertemu secara langsung dengan hantu Atau belum pernah melihat hantu secara langsung Tetapi kebanyakan dari mereka takut akan hantu Kenapa hal itu terjadi? Karena itu teman-teman sudah program di pikiran bawah sadar teman-teman Tentang hantu sangat membahayakan bagi teman-teman sangat e, mengancam teman-teman sehingga teman-teman sudah takut meskipun teman-teman belum pernah melihat atau bertemu secara langsung dengan hantu apabila kita kaitkan dengan telepati teman-teman seperti yang saya katakan ketika teman-teman percaya maka alam bawah sadar teman-teman juga percaya ketika teman-teman meyakini bahwa telepati tidak akan berhasil maka alam bawah sadar teman-teman mengiyakan itu. Dan ketika teman-teman lakukan, pasti tidak akan berhasil. Dan memang benar apa yang teman-teman katakan. Apa yang teman-teman yakini. Jadi usahakan, teman-teman coba untuk percaya, yakin, meskipun yang kita ketahui bahwa telepati hanyalah perantara Jadi nanti teman-teman katakan bahwa itu kan karena kita dengar cerita. Sehingga kita merasakan ketakutan Kita merasakan e, Sesuatu yang membahayakan diri kita Sekarang contoh yang keempat Contoh keempat ini Dimana teman-teman Tidak pernah melihat Tidak pernah mendengar cerita Tetapi teman-teman Akan merasakan sesuatu Teman-teman terkadang merasakan sesuatu Yang membuat teman-teman tidak nyaman Membuat teman-teman gelisah. Yang mana teman-teman sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Sekarang teman-teman tidak melihat, teman-teman tidak pernah mendengar, tetapi tiba-tiba teman-teman merasa gelisah, teman-teman merasa tidak nyaman. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Teman-teman, di saat itu kemungkinan besar teman-teman mendapat sebuah informasi yang masuk dari alam bawah sadar. Atau pesan telepati yang teman-teman sedang terima dari orang yang tanpa sengaja melakukan telepati seperti itu jadi inti dari video ini adalah pikiran bawah sadar teman-teman itu sangat spesial dimana pikiran bawah sadar bisa diprogram untuk melindungi teman-teman seperti contoh yang pertama yang kedua ketika teman-teman meyakini sesuatu maka pikiran bawah sadar teman-teman akan mengiakan hal itu dan diprogram di pikiran bawah sadar ketika teman-teman menganggap telepati ini bisa maka pikiran bawah sadar akan mengiyakan itu dan membuatnya menjadi bisa dan sebaliknya yang ketiga selain kita mengirim pesan kepada seseorang melalui telepati kita juga bisa mendapat informasi dari seseorang kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tanpa harus mereka mengatakan kepada kita secara langsung. Seperti itu. Jadi teman-teman, itulah videonya dan itulah contoh-contohnya. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin apabila teman-teman masih bingung akan hal ini, bisa teman-teman tanyakan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, al Masih.